kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentu kita mendapatkan info resmi dari Bu Harsiwi Ahmad ya, soal konser di tanggal 28 Juni di akun instagram pribadinya Bu Harsiwi untuk menginfokan bahwa konser Leslar pemimpin Konser Leslar Pemimpinmu tentunya akan hadir hari Senin tanggal 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar Ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan Ini adalah info bahagia untuk kita semua para fans di situ tertuliskan, seperti yang sudah saya bocorin sebelumnya bahwa tanggal 28 Juni Ini Leslar akan mengumumkan sesuatu dalam program spesial Leslar Program tersebut adalah konser Lesti dan Bilar pemimpinmu Saya akan kasih tahu lebih lengkapnya Dalam konser launching lagu kakak Rizky Bilar Pemimpinmu Lestler akan mengumumkan sesuatu untuk para Lestler lovers Tapi sesuatu apa ya? Wow, pasti panik ikut di Hehe. lalu kakak Rizky Bilar akan nyanyi untuk dedek Lesti kejora Aduh, gak habis-habis dibuat baper kita Siap-siap tisu lagi deh dimeriahkan oleh para bintang tamu para sahabat ya Tentunya dari sahabat Lesti dan Rizky Bilar tentunya Tentunya sahabat Lida kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan yang akan diberikan Oleh Lesti maupun Rizky Bilar Kita makin gak sabar untuk menyaksikan konser tersebut persahabat sahabat ya bahwasanya Lesti dan Rizky Billar akan mengumumkan tentunya tanggal agar pernikahan mereka kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya bersahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita Berikutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Yang dimana tentunya ini ketika Dede Lesti tampil lewat live virtual bersahabat ya Menyanyikan lagu dari Demasi, luar biasa persahabat, ya. Suara Dedek Lesti yang paling Ditunggu oleh fans Akhirnya muncul juga dengan penampilan Yang sangat spektakuler Suara emas Dedek Lesti Akhirnya dikeluarkan juga nih persahabat, ya. Tampil sangat Elegan dan sangat sederhana Idola kita ini membuat kita semakin Bangga mudah mudahan kebahagiaan Selalu diberikan Kepada Dedek Lesti kejora postingan tersebut juga Belajari post kembali oleh akun Instagram Leslar lovatics Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Ya ini salah satunya dari akun Ruli54 mengatakan dalam kolom komentar Tuh kan lu mah cuma mau lihat adik ipar gue doang, ilmunya gak diserap dengan baik <tuh> Semua orang pasti tertuju kepada Lesi ke Jorapa sahabat Ya doakannya terbaik saja, mudah-mudahan tentunya Lesti maupun Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah gang spesial yang mana tentunya terbongkar ketika hubungan awal-awal Lesti dan Rizky Bilar oleh Kak Ferry persahabat ya tentunya membongkar membocorkan kata Pak Ferry tentunya dari awal Lesti dan Rizky Bilar tentunya sudah serius ya. dan ini Pak Ferry tanya pas mereka dua bulan pacaran persahabat ya tentunya memang keseriusan sudah dari awal tentunya hubungan mereka sudah ingin ke jenjang pernikahan persahabat ya ternyata kita mendapatkan kejutan langsung dari Pak Ferry hari ini Luar biasa mudah-mudahan saja Niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar Selalu diberikan kelancaran sahabat, ya Doakan yang terbaik Dukung, support, serta doakan Buat Lesti maupun Rizky Bilar Posingan tersebut sudah di kembali Oleh akun Instagram Sendala Putih Bilar Ada sebuah kalimat yang dituliskan Jadi emang si kakak masih berhitung Sama yang ngatain mereka Macam-macam yang penting buat dia Emang ngejalin hubungan sama Dedek Serius, dan ingin menikahinya dengan berita itu dari orang yang tahu, bukan hanya dari katanya. Oke, okay. tuh bersahabat ya. Hitam tentunya mendapatkan kabar-kabar real, bahwasanya kabar ini datangnya dari teman-teman terdekat bahwa Rizky Bilar Serius dengan Dedek Lesti Kejora. Mudah-mudahan dilancarkan niat baik dan tentunya hajat baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial persahabat ya wow tentunya ada unggahan dari Dede Lesti Kejora persahabat ya tentunya yang pos kembali unggahan dari Creative, Creative Project yang tentunya ada sebuah kalimat caption persahabat ya stay tune live Lesti Kejora wow apa mungkin sore hari ini Lesti akan live Instagram tentunya kita doakan saja persahabat ya. Mudah-mudahan ada kejutan yang tak terduga yang kita dapatkan sore hari ini Kita lihat keunggahan selanjutnya Tuh ada si cantik Lesti di Kejora Yang mana tentunya sedang berada di lokasi live persahabat ya Doa akan mudah-mudahan dilancarkan semuanya Dan kita akan mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari si cantik Lesti di Kejora Info ini kita dapatkan persahabat ya Dari akun RizkyBiller.jodohnya lesti ani Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Maksudnya kita disuruh stay tune Dedek Mau Live Instagram gitu ya. Semoga deh pengen lihat. Doakan saja bersobat yang mudah-mudahan Lesti sore hari live Instagram dan kita akan mendapatkan vitamin serta kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Tetap pantingin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Pilar. Mungkin ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.